semuanya, selamat datang kembali ke channel ini, hari ini gue mau bahas detail cara Mondai Tai chi lagi, yaitu Kudo Asuka, gak usah pakai lama lagi, langsung kita gasin, detail cara Kudo Asuka dari Mondai Tai chi. ini adalah cerita sebelum animenya mulai. Azuka tinggal di era tak lama setelah Perang Dunia Kedua. 2 dari salah satu, Lima Saibatsu Jepang, keluarga Kudo. Saibatsu itu adalah sebutan untuk keluarga Konglomerat di Jepang. Awalnya dia lahir kembar, tetapi saudara perempuannya meninggal saat melahirkan. Karena itu Azuka dibesarkan sendirian dengan gift untuk mengendalikan orang lain. Sebelum dia pindah ke sekolah swasta, Azuka bersekolah di sekolah lain dan berteman di sana. Ketika itu dia dipaksa ke asrama, Azuka dan teman-temannya berjanji bahwa mereka akan selalu menjadi teman baik dan saling mengikuti kemana-mana. Beberapa hari kemudian, teman-teman Azuka tiba di asrama untuk mengejutkannya, tetapi mereka terluka parah. Ketika Azuka bertanya, mengapa mereka mengakui sejauh itu, mereka mengatakan itu karena janji yang mereka buat, yaitu selalu bersama-sama. Pada saat itu, Azuka menyadari bahwa dia secara tidak sengaja menggunakan gipnya kepada teman-temannya. Pengalaman ini sedikit mengantui Azuka, sampai-sampai dia mengasingkan diri dan mulai hidup mandiri. Azuka berdiskusi dengan kakeknya suatu hari untuk membuarkan bagian dari paksi keluarga. Dan tak sengaja Azuka menggunakan kekuatannya, sehingga semua keluarganya pergi meninggalkan dia. Azuka membenci dunia tempat dia dilahirkan dan ingin pergi. Bahkan jika itu berarti meninggalkan masa depan, kekayaan, dan keluarga yang sudah mapan Ketika semuanya ingin berakhir, Azuka melihat surat yang ditunjukkan kepadanya di mejanya Azuka langsung percaya bahwa ini adalah game dan Azuka langsung membuka surat itu Cerita animenya pun dimulai Oke itu aja yang gue ketahui tentang masa lalu kuda Azuka Mari kita bahas lanjut lagi Naik gib dan kemampuan apa saja yang dimiliki Azuka? 1. orakulum atau otoritas. Gib kuat yang memungkinkannya mengontrol orang, objek, dan gib lain dengan mengeluarkan perintah verbal pada target. Tergantung pada kehendak pengguna, mereka bisa tetap sadar selama pengaruh tersebut atau sepenuhnya ditundukkan oleh kemauan dan kekuatan perintahnya yang menguasai mereka. Kemampuan asli gib ini yang kemudian Azuka pelajari adalah untuk memperkuat gib Sampai pada titik dimana Gip tingkat rendah pun dapat melawan Depend Gip. Ini digambarkan sebagai kekuatan yang mirip dengan Dfinity atau disebut Mob Dfinity. Tidak diketahui bagaimana Azuka memperoleh kemampuan ini. Apakah sudah ada sejak lahir atau belum? 2. Mind Control Kekuatan utama Azuka dari Gip-nya. Memungkinkan dia untuk mengendalikan kehendak mereka yang lebih lemah dari keinginannya sendiri dengan kata-katanya. Gip ini hanya berfungsi pada mereka yang lebih lemah dari Azuka. Jenis kontrol Gip ini juga telah terbukti kerja pada hewan dan tumbuhan. 3. Empowerment Setelah tiba di Little Garden, Azuka berusaha keras untuk mengontrol kemampuan untuk mengendalikan efek lain dari Gipnya. Rosaki adalah orang yang mengajarinya bahwa kata-katanya juga dapat mengaruhi objek dan memberi mereka kekuatan dan menarik kekuatan dari objek tersebut. 4. Restowing Mock Dfinity Ini adalah kemampuan Gip Azuka yang sebenarnya. Azuka mampu memberikan bentuk Mok Divinity ke item dan meningkatkan kemampuan item tersebut. 5. Dan, Gip serangannya yang paling kuat, armor berongga raksasa yang terbuat dari baja yang dapat ditarik, yang disebut Red Sacred Core. Gip ini dikenal sebagai logam suci berharga yang hanya bisa ditempa oleh darah murni dari garis keturunan naga. Dan diberikan kepada Azuka oleh komunitas The Finger. Enam. Merun, sebuah peri kecil yang dapat menggunakan kemampuan berbasis bumi tidak begitu jelas apakah itu gip untuk azuka atau bukan. 9. endop ruby dan endop amber pasang sarung tangan atau gelang yang dibuat oleh salah track sarung tangan merah dengan ditanamkan ruby menyediakan api sedangkan sarung tangan biru dengan ber yang tanamkan menyediakan air. 10. maltea ekor kambing betina yang memiliki pertahanan tak tertembus. Kecepatannya bahkan dapat ditingkatkan dengan kemampuan Gip Azuka untuk melahan anugerah Diffiniti dalam waktu singkat. 11. Blood of Seruling iblis yang dikalahkan Azuka. Dinyatakan bahwa di tangan orang lain, ini hanya akan menjadi hadiah komunikasi. Dengan Gip Azuka mempengaruhinya, epic Seruling berubah. 12. Sword Manship Azuka telah terbukti memiliki beberapa keterampilan dalam menggunakan pedang suka akan mensumbon pedangnya ketika terpaksa untuk bertarung Mungkin itu aja untuk video kali ini tentang detail karakter kudo Asuka Jika kalian suka dengan video kayak gini jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah Dan jika kalian ingin request mengenai karakter atau anime lainnya bisa langsung komen aja Asalkan gue nonton tuh anime pasti gue bikin kok Terima kasih udah nonton dan sayonara semuanya